EURUSD sedang terkoreksi, cari sinyal valid. Secara umum, pada grafik 30 menit an, bias harian pergerakan EURUSD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro US terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.18915 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.18459. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212